Tentunya memposting, menginfokan bahwasannya Kak Adibal tentunya sudah meluncurkan karya terbaru bersahabat ya Dengan berjudul Bismillah Menikah untuk lesti dan Rizky Bilar Ini keren banget sahabat ya Lagunya aja Syahdu Luar biasa tentunya kita doakan yang terbaik aja Mudah-mudahan lagu tersebut bisa booming kembali Amin Ya Rabbal Alamin Postingan tersebut juga tentunya persahabat yang banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon yang sangat positif. Yakni dari Angkun Ashifa Anuskorwa mengatakan dalam kolom komentar, merinding dengernya sampai nangis. Luar biasa persahabatnya ya, memang tentunya karya dari keadibal untuk Leslar ini sungguh luar biasa. The kita makin bangga, makin bahagia, mudah-mudahan saja selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah kabar yang dimana tentunya kabar mengenai Rizky DA dan Lesti nih, para sahabat ya yang diunggah oleh akun jagodangdut.com. Ini tentunya para sahabat ada sebuah kalimat caption yang tuliskan. Di situ Lesti Kejoram mengunfollow mantan kekasihnya Rizky DA dan kembarannya Ridho DA sejak resmi lamaran dengan kekasihnya Rizky Miller. Beberapa waktu lalu, hal ini pun langsung menjadi tanda tanya publik. Tak tinggal dia merupanya Rizky dan Rido memberikan reaksinya saat tahu Instagramnya di unfollow oleh Lesti. Wow! <laughs> kita tentunya tidak memasalahkan masalah ini, Pak Sahabat. Ya, kita fokus satu tujuan saja untuk Lesti dan Rizky Bila. Tentunya selalu diberikan kebahagiaan dan kawal terus sampai tentunya mereka menikah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah kabar ya dimana tentu ini kabar spesial Momen spesial ketika di vlognya A Irwan sahabat ya bersama Lesti dan Bilar Mereka tentunya di disini memberikan momen yang sangat spesial untuk kita semua para fans ya Lesti Kejora tahu Sandi HP-nya Abang Bilar sebaliknya juga bersahabat Abang Bilar tahu Sandi handphonenya dari Lesti tapi mereka tidak Mengecek HP satu sama lain, persahabat ya Memang mereka tentunya saling percaya Kita semakin bangga dan bahagia menggunakan mereka, persahabat ya Yang saling melengkapi, saling percaya satu sama lain Ini membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan saja mereka selalu diberikan kebahagiaan Postingan tersebut juga di-repost kembali oleh akun Instagram Rizki Milardo jodohnya Lestiani Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Dede tahu password HP Bang Bilar, juga Bang Bilar tahu password HP Dede. Tapi mereka nggak pernah cek-cek atau apalah karena mereka saling percaya. Tapi jadi ingat kata Mbak Nagita, selama dia menikah nggak pernah mau cek-cek HPnya Aa Rafi karena itu bakal memicu perkelahian akibat kesalahpahaman. Persahabat ya. Ini sudah saling percaya Lesti dan Bilar, bahwasanya mereka tentunya. Sudah mempercayai satu sama lain Jadi nggak pernah cek HP masing-masing persahabat -masing, ya Maksudnya HP Pasangan mereka masing-masing Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan Mereka selalu diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu syirik Untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada momen spesial, tentunya unggahan dari Kak Popi Amalia, para di yang pribadinya. Di sini mengunggah sebuah momen ketika konser Leslar, pemimpinmu, para sahabatnya. Alhamdulillah, kita mendapatkan kejutan kebahagiaan dari Kak Popi. Ada sebuah kalimat di situ: "Menikah bukan karena cinta, tapi karena ibadah. Pertahankan sampai nafas terakhir." Luar biasa, para sahabatnya. Itulah. Tentunya pesan yang diberikan untuk hubungan Leslie dan Bilar Karena menikah bukan karena cinta tapi karena ibadah para sahabat ya Doakan yang terbaik untuk pasangan idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak dibanjiri komentar dan respon dari para fans yakni dari akun instagram irnik1722 mengatakan dalam kolom komentar sangat-sangat berasa banget padahal dari jauh loh apalagi mereka yang deket bisa ketemu langsung ya luar biasa ya kita selalu support saja untuk hubungan idola kita mudah-mudahan diberikan kebahagiaan selalu dan tentunya selalu diberikan kelancaran untuk niat baik mereka Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan special moment nih para sahabat ya Tentunya vlognya lesik ke joreng diunggah Tetapi ini sudah di -take down para sahabat ya Ini menunjukkan keakraban Lesti dan AAB ini sungguh luar biasa Iri nggak sih melihat keakraban Aabeni dan dedek Lesti? Pastinya iri banget para sahabat ya karena mereka sangat deket nih Wah digendong langsung sama AAB luar biasa kedekatan mereka membuat kita semakin bangga melihatnya bahwasanya keluarga Leasti adalah keluarga yang sangat harmonis, prasahabat ya Dalam postingan tersebut juga, prasahabat, tentunya banyak sekali komentar dan respon dari para fans Yakni dari akun instagram eke underscore 6 mengatakan Salvo kata-kata abeni dedek sekarang bahagia gak ngebatin kayak dulu tuh, prasahabat ya Karena sekarang sudah punya riski miliar, bahagianya sangat luar biasa, prasahabat ya di sini ada sebuah info dari Rinal Kuti Bilar Lewat caption itu Masya Allah ya, kalau melihat hubungan Dedek dan Ab ini tuh bikin iri Mereka bisa sedekat itu dan seakra gitu Mungkin diarsip dulu ya sama Dedek LSD Tungguin aja nanti kita nonton lagi itu, persahabat ya Mudah-mudahan saja di up kembali Untuk video yang telah di posting oleh Dede LSD persahabat ya dan selanjutnya momen spesial kita dapatkan ketika Abeni ingin tentunya iklanin parfum Ayah Gejora, sahabat ya, tentunya Ayah Kejora tidak mau karena parfum tersebut adalah pemberian dari calon mantunya yakni Rizky Bilar. Luar biasa, sahabat ya, kita bangga juga kedekatan dari Ayah Gejora bersama Rizky Billar makin akrab. Mudah-mudahan saja keluarga Leslar selalu diberikan kebahagiaan. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, persahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik. Kabar bahagia dan kabar terbaru dari Lesi dan Rizky Villar Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.